NM namanya kita dulu, ya. Nahdlatul Muhammad Din Nahdlatul Muhammad Din eh, eh, Yang dilonceng Pak Nun waktu itu Tuh, Sekarang kita aneh ya, reunian sedikit mengenai proses pertemuan ya hmm, hmm. Kalau nggak salah, pertama kali jumpa Cak Har itu Menurut pas kunjungan ke tempatnya Mas Imam Oh, oh, oh, oh, Mas betul, Imam betul. Bejeb, Mas Terjumpai ke, ke rumah Jambi, Omah Jambi. Omah Jambi. Ah, Oma Jambi. Kebetulan kan itu di betul, desa betul. saya, di desa kami sama Mas Imam, hmm. di Karanganyar. Jum Mas... Jumapolo. Jumapolo. Kalau jadi dari tempat saya ke Mas Imam itu mungkin sekitar setengah jam, mungkin. Hmm, hmm. Indralah, alhamdulillah silaturahmi di sana. Baru itu malah sempat lama nggak ya Mas ya. Hmm, hmm. Sekali Cinta. saya mampir itu kesamaan waktu mampir ke Warkop warkop iya ini sajane menamburi kene ini ya Ya <laughs> iya. satu anu, satu komplek beda RT satu komplek beda, hmm, RT, beda ya. RT kita kan iya. sudah nyuwun Mas siapa tahu apa yang kita diskusikan ini bermanfaat Iya iya iya ya. syukur-syukur iso dinggo dulur-dulur yang lain juga Nah apa namanya mungkin Nen kalau nggak salah dengar dari Mas Imam itu kan agendanya kan silaturahmi gerbang ya Mas waktu oh, itu ya. Oh iya iya iya nah, iya. Ya. Waktu itu gerbang masih awal-awal gerbang kayaknya, awal -awal ya. Awal-awal gerbang ya. Pasca Tenas di Pasca Tenas di Malang kayaknya. Iya. Pasca Tenas di Malang itu terus kita punya gagasan untuk konsolidasi potensi kita nyebutnya hmm. itu dan kita mulai meta gitu. Teman-teman yang punya potensi Lebih khususnya potensi yang berkaitan langsung dengan Penghidupan gitu ya Jadi potensi Singkatnya ekonomi saja? Ya lebih gampangnya kayak gitu okay. lah Potensi ekonomi lah sing memungkinkan untuk Itu dikembangkan menjadi semacam ya Industri yang bisa dikelola bersama Oleh orang banyak gitu ya Jadi ekonomi, ini, ini ekonomi sebatas ekonomi mungkin ya banyak ya Misalnya uang no, bisa nambah ban itu ya Potensi ya, ekonomi, tapi itu kan nggak memungkinkan untuk bisa banyak orang, ya. tambal ban bareng. Gitu kan, ya, nggak bisa, meskipun ya, isya isya. Wah, itu kami franchise tambal banu, ya, isya. Tapi no. ini aneh, <laughs> sangka aja, makanya <mungkin> negatif, <laughs> kan Wah, ini ada gua, ada. Pakku, ya, paku, <laughs> ya, jadi raja sebenarnya, orang Pak, Pak, Pak, Pak, penyedia ban Pak, <laughs> uh, yeah. ya itu Pak, konsolidasi potensi kita nyebutnya jadi waktu itu kan gerbang ada dua ya. Yeah. kita milih dua kaki selain yang satu itu konsolidasi potensi berbasis nilai, hmm. jadi karena kita punya kesamaan nilai yang sama ya bahwa kaben tentunya ini dirohanikan kan yang gitu ya, yeah. jadi yang di dunia ini dirohanikan dan yang di langit itu dibumikan, okay. Nah itu nilai dasarnya, kemudian kita berangkatnya dari konsolidasi potensi potensi ini apa? ya potensi yang berkaitan langsung dengan penghidupan ekonomi lah. Itu, itu yang satu kaki mendasar ya itu ya, ya Jadi... nah yang satunya lagi kita nyebutnya konsolidasi masa berbasis teritori nah, makanya itu makanya kenapa gerbang ada di sekian titik itu karena kita memang ya butuh butuh masa untuk kebaikan butuh masa untuk melakukan sesuatu yang bisa kita gagas bersama-sama kira-kira kayak gitulah waktu itu ya waktu itu ketemu Oke, Rata-rata diskusi kan apa obrolan kan mungkin kan akan bergerak maju ya, mungkin yang uh, bergerak uh, mundur. Okay, okay, Artinya okay. Uh, kita di awal tadi kita me mendengar satu istilah atau hmm. nama gerbang. Nah, ini mundurnya itu gerbang itu apa mas? Gini aja, aku aku ingin berangkat dari alat ini tadi aja. Oke. Okay. Jangan nyebutkan tadi ini, yeah. ini alat sederhana yang sebenarnya ya ndak harusnya ndak seperti ini untuk melakukan kegiatan podcast macam ini kan, yeah. tapi berhubung Ono emong Iki akhirnya yang penting fungsi. Nah, saya yeah. melihat kecenderungan di masyarakat kita hari ini bergerak itu kan berdasarkan dua standar itu. Hmm. Standar yang akhirnya saling apa, istilahnya saling bunuh standar ini Saling mengalahkan antara yeah. fungsi dengan gengsi. Di satu sisi orang lebih mengutamakan fungsi. Yang penting ya fungsi ini. Orang ketang mau kayak ini sama kan nih, di sisi lain ada tuntutan zaman, ya, tuntutan sosial, tuntutan pergaulan itu. Fashionnya. Yang kita nyebutnya gengsi kan, itu bahasa, ben pasi, si karo si yeah, yeah. Sebenarnya kurang pas banget, tapi ya, yeah. ban fungsi karo gengsi. Nah, lebih banyak hari ini orang dituntut untuk ke gengsinya tadi itu, senglalek ini, fungsi ini, HP, misal. Tapi yeah. kan sebenarnya ngomong ke fungsi saja kan, ya. Cukuplah HP model-model lawas, sehingga tinggi Wana, nih, satu SMS-an gitu Karena dasarnya komunikasi, ya, dasarnya komunikasi fungsinya. Tapi orang ternyata nggak hanya mengejar di fungsinya itu, enggak. HP sencah dulu, ya, roto isin juga, meskipun itu bisa berfungsi, tapi justru menjadi kehilangan fungsi orang orang gengsi. ini kan ya, arah nol, follow, eh, like, nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, nol, Pengen tak sambung ke sama gerbang tadi itu. Ya dua-duanya ternyata gerbang di kemudian hari, ya. kemudian saya bisa ngukur. Oh ternyata waktu itu meskipun kita di forum-forum, di, di pertemuan, kita selalu ngomong ke bahwa ini yang penting fungsi kebangkitan anak bangsa. Kita ya. melakukan konsolidasi, kita melakukan pendidikan, lebih spesifik pendidikan politik ya, untuk menyadarkan hak-hak sebagai warga negara, menyadarkan. Ya kewajiban sebagai anak bangsa, jadi hak warga negara dan kewajiban anak bangsa. Tapi di kemudian hari, ternyata ya jebakan geng siwi ya ke Goa juga, gitu. Ya udah keren lah, nih mengumpul wong orang sepuluh. Oh. Karena ya perlu orangnya -orang ke, kayak ketok, bener kaya tok keren lah, maksudnya ya main kok yang ini. Nah, Baik, tetep beririkannya berarti, Mas, ya? Tutup, fungsi fungsi, ya, tetep-tep-tep. Gengsi ini ya? kan tetep kan tepan Maksudnya sih gerakan kok cuma kayak gitu, nggak ada ya, benderanya masa gerakan kok cuma mudiem-dieman baik nggak komunitas akhirnya kita juga mengikuti tuntutan itu juga ngomong ke gengsi akhirnya buatlah kita medsos buatlah kita publikasi-publikasi sehingga sebenarnya di awal-awal kita nggak membutuhkan itu nggak yeah. butuh ke eksistensi eksistensilah sebenarnya kita bergerak tapi ternyata itu nggak efektif juga kalau nggak dikenal kalau nggak ngomong ngomongke gengsi itu ternyata juga nggak buat teman-teman yeah, yang yeah. mungkin ...menemukan video ini mungkin juga butuh hmm. tahu, artinya gerbang, hmm. gerbang itu Oke. dari akronim ya? Oh, akronim. Akronim apa mas? Ya, ya. Jadi gini, gini aja, Benrodok Runtut ya. Hmm. di awalnya kan... Eh, ...diskusi beberapa orang yang tergabung di NM namanya kita dulu. Ya. Nahdlatul Muhammadiin. Nahdlatul Muhammadiin. Nah, itu di tahun 2011 ya mulai ada nama Nahdlatul, Nahdlatul Muhammadiin yang dilonceng Pak Nun waktu Intensitas diskusi kita luar biasa sampai-sampai kita nyebutnya kita ini diskutor lah karena tiada hari tanpa diskusi diskusinya itu setiap malam kemis malam kemis setiap malam kemis jadi sebulan empat kali itu ya setiap malam kemis diskusinya malam jumat mulai ngerangkum hasil diskusinya malam sabtu mulai menertibkan hasil diskusinya dilengkapi dengan referensi referensi hari minggunya biasanya kita tulis itu di bukan jurnal ya tapi hasil catatan diskusi notulensi ya notulensi itu yang kemudian kita baca pulang untuk nyari tema di untuk malam komis berikutnya dengan perkembangan diskusinya tadi sampai apa lihat perkembangannya seperti apa kita cari referensi lagi kita cari orang yang cocok untuk kita jadikan narasumber itu di hari Senin okay. hari Selasa mulai membuat draft untuk bahan diskusinya hari Rabu kita mulai simulasi di tim kecilnya tentang apa yang nanti kita bicarakan. Malam kemisnya diskusi itu berjalan terus selama hampir 7 tahun. Jadi 2011 sampai 2016, deh. 2016. Nah, di akhir 2016 itu kemudian kita berpikir, "Ngosa sih mau diskusi diskusi tok gini. Capek juga kita akhirnya dengan diskusi." Kebetulan waktu itu ada tema yang cukup menarik tentang anatomi kapitalisme global. Nah, itu pemantiknya setelah hampir satu tahun kita bicara tentang anatomi kapitalisme global, terus bagaimana itu jaringannya dan cengkeramannya di Indonesia sampai kita akhirnya membuat kesimpulan ya nggak bisa nggak mungkin kita membuat pilihan lain selain kita harus melakukan perlawanan kecil-kecilan gitu ya, perlawanan kecil-kecilan mulainya dari mana mulai dari bangun kesadaran kan gitu bukan kita yang bergerak tapi biarlah orang lain dan kebersamaan anak bangsa ini yang bergerak bersama itu awalnya hmm. Akhirnya kita bentuk kelompok diskusi yang dari NM tadi itu karena sebagian juga ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat dengan gerakan ini akhirnya kita bikin kelompok namanya Ababil Ababil, Ababil itu ber isinya ya sekitar 90 orang lah Ababil itu yang intinya diskusi lebih fokus ke apa yang akan kita lakukan bukan diskusi wacana lagi tapi diskusi strategis sampai akhirnya dari hasil diskusi teman-teman di Ababil itu kita bikin sarasehan. Kita namakan Sarasian Anak Bangsa. Nah, Sarasian Anak Bangsa itu di bulan Mei Mei 2017 ya. Mei, nah, Mei 2017 di Pondok Pesantrennya Kiai Muzamil. Karena di waktu itu di itu, Bantul itu di Kretek. Karena kita waktu itu memang kita lebih banyak sharing sama Kiai Muzamil. Nah dari situlah kemudian muncul istilahnya gerakan anak bangsa Yang waktu itu kita kangelan lah nyingkat, apa ini jenenge gerakan ini Yaudah lah, singkat aja Karena diskusinya kita mulainya jam 12 malam Jadi ya. <laughs> bukan karena nyari yang mistisnya atau nyari momentum apa gitu Ya enggak juga, karena kebetulan teman-teman jauh-jauh toh ya. Ada yang dari Jakarta, ada dari Bandung, dari mana-mana Karena pendaftarannya juga lewat online waktu itu kita seleksi lah sekitar-sekitar bulan orang Kita bikin sah rahsian dari jam 12 malam selesai sekitar jam 12 siang lah Akhirnya tercetuslah gerakan anak bangsa itu yang di kemudian hari familiar kita nyebutnya gerbang Nah gitu. Berarti nah, bisa disimpulkan lahirnya gerbang itu di sekitaran Mei 2017? Iya persis, tanggal 11 Oke. Mei itu, 11 Mei 2017 ya